diri orang pinter itu apa? Apakah dia seorang alim alam, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang dihadi itu apa? Jiri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, Kalau orang hidup ya nyawa. Nyawa itu. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Dia orang pinter, dia orang diber. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya, orang sampai transparan transplantasi jantung. Karena ingin menyelamatkan apa? Nyawa. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, dia menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi keliru ini Pak Cenggitoyo melarap ekonomi, melarap badan. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang taruh lagi dihina. Itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang kita menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penuh. Nyatanya orang yang gagal jantung direwangi miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hibat itu mereka berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat yang berhasil Abdul Akhmet miliaran sedikit keselamatan kita katakan kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkannya nyawa orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan juga harusnya juga orang-orang tapi keliru dong marah dulu kataku kroso hibat lagi miliaran tersinggung jadi wong kere guys cari pangeran mau ada orang kere kak wali itu tersinggung keliru tolong pulang wong kere kak wali nope keliru lu buat temen Kulauan-kulauan buat nanti lebih suka. Kulauan taruh lahir, taruh lahir suka, tapi adanya kulauan oke. Kulauan buat nanti ke Tapi kulauan berangga, mereka itu jalur untuk jadi wali. Karena kulauan jalurnya kan kata, lewat alim bisa, saksit, lewat kiri ke sana. Ada pilihan itu agak, jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi ada pilihan, karena tadi lewat kiri saja itu, kiri yang tidak punya prestasi tadi mau Bapak kiri punya prestasi tadi ya Allah. Saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa tak miliaran, dia perhatikan jantung. Tak miliaran, Bu, cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali menyelamatkan nyawa cukup tempe dan hidup. Bu ini kenapa nangin ngono tenane ngati? Wawi pun tok tangan ngono. Bu Dani pitman. Bu tokok bangal. Wes saya tuh warga Uang, akhirnya sampai orang Uang Rasulullah itu Nabi, memang saya ngomong dengan Nabi Rasulullah itu sudah Nabi, itu sering digantam teman-teman mana-mana Al-Fakir itu Abdul bin al seorang wali, Sultanul banyak ada uang apa modal berpikir syukur malah kalah. Kan gue enggak mungkin syukur tak. Mulak keren, Om. Syukur nang. Haro Paham Mana gue gue, itu Kami kira makke jadi ini penting kita, jadi itu tadi logikanya gampang sama entah lah, teh. selama ini kan orang-orang enggak -orang berpikir satu teori materialistik, bagaimana mungkin mau berpikir syukur. Dua orang-dua, misalnya dua gue sedia, no, pas, pas, kan syukur-syukur kondikia ya, itu enggak realistik kan, mau tahu enggak real, itu enggak raso, lalu enggak berpikir. Dan ini kita terang lagi, nah, kula terang lagi, terang logika ini, enggak mau. Kiri utama dihebarkan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting, apa yang paling penting dalam kehidupan nyawa kan? Kamu mengatakan dokter hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempel untuk menjaganya. <Sanak> Lo mau donasi capek untuk parmane, Joko Nobo. Paham gitu? Mau nanti ngasih untuk menghitung pekerjaan pekerjaan. Mulai detik ini juga. <Sanak> <Sanak> itu harus berangga, karena dalam kepemilikan anda, jaga nyawa anda, istri anda, anak. Padahal semuanya jadi Kamu sudah ketemu itu kan orang biasa Orang kaya tuh, jaganya awal umur Singapura, kayaknya ini sabar. Wah, kok cukup Nanti nanti kucing, gamet, tetap Wah, gue Gue kok gue kalah. Tapi gue, waltap virus, sakir. Kepir, Singapura. syukur. Karena gue lama tau. Gue ada barang juga. Gue Gue seorang Jadi gede orang belum berkali-kali di ini sih oh naya tamu dengan nyawa sedikit sedikit sedikit orang dan saya ini orang yang gak banyak uang tapi sukses bisa gembira jadi prestasi jalan terlalu apa <tik> bisa aku walaupun... <tik> <tik> ada merasa prestasi noh ya kira-kira kan, kan. ya, kan, karena saya merasa segala, Tuh, yuk, tapi, bisa <tik> Nama, <tik> dan, jadi kalau anak mangan nih, bu ya waktu tingkat CPN itu kan uang para penginannya itu sama ketika Amiril Mu'minin Siddiqa Umar, dia prestasi dia jadi presiden dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi apa sih banyak jadi presiden sifat-sifatnya presiden tentu teori patriotik terbesar adalah orang yang bisa menyelamatkan apa ya yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa karena amirin mu'min itu tidak berharap kembali ya. Aku jadi amirin mu'min ini depresiasi. Nanti so nyamet so Lewat perjalanan lewat ini ada ngono kalah depresiasi itu zaman angan berduh. Ibu juga depresiasi so, isoh nyamet so no Ya makanya yang sebenarnya saya ini anak itu kang angan berduh. Isoh angan berkuaman. Tapi terus nanti, ibu juga siapa pertanyaan? Lengke keluar tani ini ku ngakoni tenang gitu. Zaman Pulau Jenengan itu Jember, dan sebagian di Jember, mungkin di Nih, Lalu, kan, pancen kita punya beras 2 kilo, itu yang sangat berat karena nilainya nyelamet ya. Sementara saya kita di Brata, atau punya uang satu miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang satu miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil atau rumah. Itu berarti uang satu miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang sepuluh ribu bersejarah karena menyelamatkan. Nyawa. Berarti aku menyukur tenang, ya Allah, Betapa higanya 10 ribu yang dulu, karena itu menyelamatkan nyawa, nyawa, daripada sekarang yang itu yang ternyata hanya asing, asing. Mestinya kamu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, tak di teori saya itu pasti benar, karena ini ada dawez Israelmar, dawez Rasulullah. Karena jika ada pengeran, min aci ralika katabna ala bani isro'illah, Anak rumah kau salah satu yang diwali nafsu, maka nama ke dalam nafkah jadi awam. Makanya, pakai nama akhirnya nafkah siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa ceritanya membunuh, ceritanya diinalpah, berdosa apa saja, termasuk di antara kapal itu termasuk Islam. Malak tak amal aku, bawa maatul, kenapa malak aku, fakku malak Mau itu amun piyomin zimat, gue apa atau mengasih makan? Orang miskin yang kalau kamu gak kasih makan tuh mati, sekali kamu kasih makan, ikut dosa koyo om itu hilang. Karena kau peristiwa penting, yaitu peristiwa nilo. Nyong, sementara dia belajar orang asus, kita kadang peristiwa ini mau no. mobil, no. masih pilot asesor itu, saya gitu, kalo mau orang bule, tapi taruh aneh. Yang mau mengalir pengiraannya tuh, salah faham, salah masuk, gak gak gak, atur apa namanya, no. no. aku no. gak kita amun tiawin di ya mana orang-orang orang-orang kok kecil saya apa, dan ini saya lakukan dulu bapak kalau ngasih di Bondo itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang tiga ratus ribu, jadi dirawat cuma dengan percaya Kata ya, itu, kami sekarang saya istri saya juga, sekarang saya supir saya juga. Kalau 'Naik tengah, ya, no, panjang?' kita Tetap orang tengah, empat, empat, Naik itu saya pertama, kita Kata rapat ya, mungkin um,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 yaitu dengan peker kejariannya tetap bisa menjaga nyawa lo menjaga nyawa seperti besar apa kecil besar tekan coba berapa orang untuk menjaga nyawa tada lagi ini di tukles di tengah ngomong orangnya sabuk gue ngomong besak gue campur kuman kuman tetap ampuh kan? kok kumannya gak minat mau peker makanan gaseh ini gue belom sukeh mana penyakit gue belom sarap itu aku menyakit tidak juga, jadi rugi dia jadi artis, gak Tapi nak kan laboratorium, jadi artis. Orang, orang, saya mungkin aku aku tuh jadi nek perokokan, orang